begitu banyak cerita ada suka ada duka cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa dua keyakin Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getaran yang sama Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari Karena ku yakin ada jawaban Daya, hanya yakin menunggu jawabnya Janji terikat setia Masa merubah sekali You sound